serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar terbaru dan vitamin bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Baiklah para sahabat menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru. Kita awali dengan kabar spesial nih bersahabat ya Papa Bilar ini ternyata menjawab semua komentar dari sahabat terdekatnya Sebelumnya kita simak ada Giorgino Abraham yang ikut menanggapi postingan Papa Bilar Giorgino mengatakan Kak celananya robek kalau mau beli celana bisa di akun kami katanya tuh sahabat ya Langsung gercep juga nih Papa Bilar Menjawab komentar dari Giorgino di akun Kakak ada hati yang robek juga, Kak. Katanya tuh hihihi. Hi hi. Aduh, cute banget ya Papa Bilar. Dan kita lihat juga ada Korudi Salim. Di situ mengomentari, "Zain lagi ngapain?" kata Korudi itu. Langsung gercep juga Papa Bilar menjawab komentar dari Rudi Salim. Bro, Zain ditanyain tuh mau dikasih mobil kayaknya, Masya Allah, ini cute banget ya, bikin ngakak kita semuanya, mudah-mudahan pertemanan mereka selalu terjalin dengan baik, kita doakan selalu untuk idola kita, dan kita simak juga persahabat, ada vitamin bahagia tadi sore, Bunda Lesti, perawatan di MS Glow ya, Masya Allah banget, happy treatment, Lesti Kejora, MS Glow, tuh, di MS Glow Klinik Depok Tepatnya Bunda Lesti perawatan tadi sore Kemana-mana pastinya selalu bawa BBL ya BBL selalu memang setia banget Menemani bundanya kemanapun Bunda Lesti Berada di situ ada BBL Masya Allah banyak Dan kita simak juga di postingan Terbaru dari Kak di Purnamasari Saat ini masih berada di MS Glow Emang BBL ini menjadi pusat perhatian sekali ya Untuk banyak orang Terus cidup, BBL lagi mau makan Kata Kat Sandy Masya Allah Mudah-mudahan saya selalu ya untuk Abang Fatih Jangan hati-hati untuk mendoakan yang terbaik Pokoknya buat idola kesayangan kita Kemudian para Sahabat Kita simak juga diunggah di IG-nya Buda Lasi 2 jam yang lalu Kita simak nih para Sahabat ya Mengunggah video Abang Fatih Memakai kacamata kaca hitam Masya Allah Gemas banget ya bayi kecil ini yang sangat lucu Kita doakan selain terbaik ya untuk keluarga Leslar Tak henti-henti kita pokoknya mendoakan Untuk idola kesayangan Dan keluarga besarnya Amin Dan kita simak ke fashionnya Abang Fatih aja Langsung persahabat ya Outfit yang dipakai Saat foto bareng Papa Bilar Dimulai dari baju nih persahabat ya merek Jordan Ini dibantu seharga Rp 584.977 Rupiah untuk sepatu naiknya luar biasa banget nih. Harganya mencapai satu juta tujuh rupiah. Kita juga softwing dengan kacamata hitamnya, abang Fati. Kacamata aja sudah tentunya luar biasa harganya, mencapai lima ratus lima rupiah. Wow, harga yang fantastis banget ya! Mudah-mudahan selalu lancar rezeki idola kesayangan dan berkah barokah semuanya. Kita juga persahabat ya sebagai fans sejati, Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki kita semuanya. Amin. Dan berikutnya persahabat, ini ada kabar yang sangat tentunya bikin geram juga nih persahabat ya. Ada netizen yang sok tahu. Sebelumnya persahabat kita mendapatkan kabar bahwa bapak mertua Kobas, bapak mertuanya Basuki Surojo, ini meninggal dunia, persahabatnya Bapak Dawardi Atmojo Kita tentunya doakan juga nih Buat Bapak mertuanya Kobas Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Persahabatnya turut berduka cita Atas meninggalnya Bapak Dawardi Atmojo Bapak mertua Basuki Serojo Ini ucapan turut berduka cita Bela Sungkawa dari Diski Bilar Dan Lesti Kejora Sebelumnya persahabat ada netizen Yang sok tahu nih, komentar nih di postingan Papa Bilar Nama akunya S.Ramoza Disitu mengatakan Ingat kobas lagi berduka Kalian gak ada ngirim karangan bunga ke sana Katanya itu persahabat ya Papa Bilar gercep banget nih Menjawab dan pasti geram banget Papa Bilar mengatakan Udah bacot dengan kalimat yang Sangat tentunya kesel banget nih persahabat ya Ini netizen tidak tahu apa-apa, tetapi komentarnya selalu saja menyudutkan karena Leslar ini adalah tentunya artis yang sangat luar biasa, tidak mau pamer. Ini hasilnya, tuh, persahabat ya. Bahwa Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora sudah mengirim karangan bunga ke tempat Almarhum Bapak Dawardi Atmojo, Bapak mertua dari Kobas nih. Juga kembali postingan ini oleh takdir underscore cinta 2324 sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan juga mereka pasangan yang bukan pamer apa yang mereka lakukan apa yang mereka buat adalah tulus dari hati yang paling dalam hanya fans sejati aja tahu bagaimana idolanya, yang komen di feed papa B itu apa kabar mental gak? katanya tuh ya pastinya kena mental nih persahabat ya, netizen yang sok tahu pasti kalau fans sejati ini sudah mengerti idolanya, tanpa tentunya pamer ke sana ke sini. Idola kesayangan kita sudah tentunya tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus persahabat ya menjadi fans yang baik, menjadi fans yang selalu kompak dan selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Kita juga masih menunggu cedukan serta kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Mungkin ini di informasi di malam hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.